oke okay guys di kesempatan kali ini kita akan bahas kembali masalah spesial airdrop yang kemarin banyak banget yang bertanya aku udah sebulan bang, aku udah seminggu bang, aku udah dua minggu bang, aku udah setahun bang belum dapat spesial airdrop katanya ya kan kali ini kita bahas tuntas masalah spesial airdrop ini ya guys dan ini akan menjadi mitos atau fakta dengan trik seperti ini jadi, buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin lagi subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol like-nya dan loncengnya, biar kalian tahu update terbaru video dari channel Sunanda CJ ya Dan tak ketinggalan, lupa buat kalian yang menunggu giveaway. Tonton video ini sampai habis, nanti di akhir video ada keterangan masalah giveaway di channel Sunanda Sije, ya guys. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke videonya, guys. Oke okay guys, kita sudah berada di videonya ya. Untuk syarat pertamanya untuk mendapatkan special item adalah dengan cara top up diamond. Ini dari nol ya dan ini langsung aku isi dan berapapun kita ngisinya. Nah, ini sudah masuk ya 5 diamond seharga rp rupiah Dan syarat yang kedua itu yaitu main ya. Kita langsung saja ke gameplay dulu. In your way because you walked out so fast yesterday no i don't think you're here to stay no i don't think you're here to stay so tell me what you want tell me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 I just want to be with you I just want to be with you yeah I just want to be with you yeah I just want to be with you I just want to dance all night forget my problems are might go insane I don't really give a damn what they say and now you know now you know eh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 Guilt. Temptation within, mistakes ignite the silence. Time has while you and me repeat. This bitter sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. I'm on fire. Oke okay guys, ternyata berhasil guys dengan 2 match kita bisa mendapatkan special air drop ya dan yang lama nggak pernah dapat kalian top up dulu berapapun top upnya dan kalian tinggal bermain saja bebas yang jelas harus top up dulu dan langsung bermain nanti otomatis dapat special air drop ya berkali-kali perhatiin ternyata begini caranya ini akan menjadi mitos atau fakta terbaru untuk mendapatkan special airdrop oke okay guys seperti itulah cara mendapatkan special airdrop ya jadi yang menjadi pertanyaan sekarang sudah terjawab dan buat kalian yang pengen giveaway di channel CJ, jangan lupa follow instagram yang ada di deskripsi dan tungguin aja giveaway akan segera meluncur ya jadi tinggal follow instagram di deskripsi dan share video ini biar teman teman kalian juga tahu tentang masalah ini ya oke, okay, thank you buat kalian yang sudah mampir jangan lupa like, subscribe, and share dan sampai bertemu kembali di video berikutnya dadah